Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Nikola Surya Tubanto. Nah, di video kali ini saya akan memberitahu pada teman-teman bahwa di uh, area ketika pembalik Soal Balapan, rumah-rumah atau bangunan liar yang di sini dulunya ada dulunya berdiri sekarang sudah rata dengan tanah. Nih. Da dari sana dari titik situ, dari pohon apa tuh lupa, sampai sini sampai segitiga sana sampai ujung sana kecuali itu bangunan apa tuh gudang zaman Belanda tuh tidak tahu gudang apa itu masih dipertahankan dulu di sini juga ada tower di sana nah di situ ada tower tower BTS sinyal sinyal kayaknya punya sol balap pantu nah, itu juga sudah dibongkar Coba ini saya turun aduh atau... Nah. nah ini sudah rata semua nah dulu kan lihat di sini ada rumah tingkat di sini di sini rata juga luas ya kalau diratain hmm, menarik buat tahunan apa eh, enak mau coba buat apa ya besok nih buat gedung bisa jadi buat lapangan bola bisa jadi sekolah nggak bisa jadi Coba nih. Terus saya nyebrang Atau dulu sangat saya, saya saya pernah loh saya dari sini kok underpass gilingan tuh plat sini loh jalan kaki masih ada rumah dulu ya saat di sini ada musola ya punya daerah sini ada musola coba saya putri putri ini sekitar kembali juga ya segitiganya 200 meter lebih 300 nih saya sudah jalan dan ini kan tanahnya milik PT KAI, jadi ya terserah PT KAI kayak mau ngapain nah ini gila cepat banget loh bangunnya tahun kayaknya Mau 2 tahun Cepat satu yes, Oh iya, yeah, ini saya dapat info kalau nanti kan itu kan dari Solo ke Kediri kan double track. Nah double tracknya itu di sisi kanan di sisi kanan rel Nah di sini. Makanya di sisi kanan rel nah, itu sudah dicurinin di tirtaan dengan tanah. Dan yang sebelah kirinya ya tetap dibiarin. Itu si info yang saya dapatkan. Ah itu antar antar hablah antar pas di pun karo antar pas banget antar pas di gilingan Nah ini cepat saya putar sini nggak ada yang tempat rata gitu buat lewat. Bener-bener hancur semua, kecuali itu gudang dan ratusan rumah ya kayaknya lalu tuh masih iya tadi sih tapi masih bentuk polanya masih belum rata. Nah, sekarang udah rata. Dan ini jalur lamanya yang di sana tuh. Ke Perontara melalui jalur 7 sama si 17. Sekarang yang baru lah ini wesel baru. Ini wesel barunya. Kereta apa nih? Jadi, kebelas harusnya turang kejati seratus sebelas dari Jember ke uh, Jirbon. Aduh, ini tuh nggak di sini. Ini nah, bagus ya, bantalan hujan, cat silver. Thank sure. you. kalau tengah ralajalah gue itu ada kak semen. jalannya ngeri coba, coba nih saya lihat dari sini Rangga jati 111 nah, saya naik aja biar kelihatan tentu ada KRL diberangkatkan Anju Jogja nah kesini aja we. Adalah serang berjati persiapan masuk stasiun solo balapan ini transportnya 70 km per jam Ah satu satu satu satu Angkat jadi sudah memasuki stasiun Solo dan Saatnya saya closing closingnya di sana cuy. Itu, semen juga loh. Semen masuk dari kerbong ke karangtalun, ya karangtalun. Talon oh berarti recommended diantik ya, jam segini kedua momen pas loh kayak drone gitu enak sayangnya saya nggak punya drone itulah teman-teman sekian dulu video Up update enggak? ya video update lah update jelas di segitiga pembalik solo balapan lebih kurangnya saya minta maaf dan nantikan video terbaru saya selanjutnya jangan lupa like, comment, share dan subscribe mantap segitiga pembalik solo balapan oke okay, maaf tadi kokkap videonya dan ini palangnya untuk... oke okay lah nyegat saya nyegat di sana aja seharusnya sih orang gak jati ya 111